Apakah USD JPY akan bergerak rebound? Secara umum, bias harian pergerakan USD JPY terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD, Yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 114.19, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 113.88. Sekian analisa forex untuk tanggal 20 Oktober 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.